What so I dan namun tak seperti yang kuharap gagal engkau akan bisa berbahagia Ku akan di membahagiakan Kila bahagia dengannya. Sa. Salahkah aku yang mencintaimu? Salahkah aku bila mencintaimu? Oh ya? Huh? Oh? Salah? Salah jelas? Enggak, enggak, enggak jelas, jalan. salah hadir